Lon ngan bang bas ka kadu mentah teba adik maria anik buntu mah tuan putro Untuk tapo bang bang kuntu tih mana pokok anik adalah anan bele tabio adik tikat yang nda ada dengarkan tanda adik bukin tiga ge oteku kalen buno tilab amatta Tiga, alagona hai, hai, tiga Punya hai, memang hai, usnia hai, hai, tidak tiga hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oh, ini padahul. Ka mutoi ada bag lagi nya naba. Kata ka kandang malam di ado. Nyau ku pikir de dalam muda. Dibangkat tuha di dalam putu. Mana long? Tapi adik cuba kadang nampak dibuhai haa. Male bangka enda jengku jak au. Oh, adi jo aduk ade Nur pala. Bepeg? Kau bang tuh nak yang kejap pun orang dek abis dihina. Malahlah kau awaknya muda ku tampol Oh dia muncul kembali kau muda dah dah. Panem muda lagi jambako. Kau bang tuh kacau terik tipal lam dah dah. Kau dan kau bang pagai pagi betul diuntak kau. Mengenjanya, dan lekat dengan bapa kata yang sah. Kita berdoa bapa, dia akan jadi lelaki. Kita berdoa bila aku juga enggak ada. Yang kebanyakan dia akan tahu, kita akan kipang ramadhan dia akan jadi keato. Jangan pergi ledeh, dalam mulia dia bet lagi malamnya. Bet lagi malam. Bet bet datuk dia pun jogek pampuan ta mebatani oh ane e e umum tua pay ati mencatingku gejak oh ngendang bak jong di anwae uluh parta kuah bapunoh yeah. mana adike lage bak motto oh mande di lupa <laughs> pa Bahagia puyai ku dek gengkut bango Nyo pak kuduk upik yang mata Panehan sama ikan salbak do Nyakinya ku ee naeo Dik ke rumah laan Bukan kegata bongi adun ho Menyokungan tedean tapi ku bapak Tanda pang bakar kunin keadaan Tak umum lagi di kepegeriaan Tak pun aku tampak berdilir ijo Mati hukuskan bangai di dalam budaya bagi bang makka ade kajit bang madu cai ade tenang akai bang bang pula kama yo untuk ke ado muda ade ade mun pun kana kana Oh, dibangkat Tuhan dalam kuasa, hapuslah <Sessus> duka kat lehidok. Oh, bang puno dia bacut bakada, supaya mate anu dengan pamakan tingai ado. Bek le kabuh-buh de lagi nyam, mudang tanan sa, bek goyah me lagi malamyo. Jo dengan pam, ejita menada rasa di ada di kampung kampung tapi tahu bang dengan di bak Sampai kudanya tanya nilai, nipak cik malah Ilung nyancuk bang bakar bang wakil kajik ke lakon Awatik lundok, kalak eh jahat Lagi cik balau, bak lakon waduh Gujom bergantik kakak dua, punamu cinta dua awaknya Ilung tamupuk, nipak watik nyantan harpi numpiak Tebang cik bangai bangga e gampung lam tagong Meningung-mingung dua Di cik anuah melumpuh-lumpuh Bangga huwa amin Deku nipang lampin Kumpulkan nanti mana? Kayakamu tak Adiknu malah digunakan dulu Dengaju Buat dia kumpulnya Adiknu malah bangga baik mencinta dua gitanyo upa Mungkin mama kamu cinta doa di kamu Dan juga tak ikhla lah matahak Ikhla nak kayak kamu tubang bakal nyong Tidak ada tanggung Padahal di luar dia mana mencinta Taluh cedara kajit menambung duduk Tetapi di luar dia ujung muta Tak ku mega yang nama namun bago Tengka katuk onyong haba katai babak kala pocikombang ape nating aku me angka ku keun ba amak ya tu tu ba apanyo kana namke nyoba jula ate jula de antara ma geroh e weda baho adek ma ni ah da mau langka ma de ekit ada apo nonton pitibongan dua tinggal abang bakak nang bang no ayo teda dengan deidak ke mala kinjo apa iya muda-muda ujar boh gaya Yeah. Yeah, Amen. tu ya Iya, iya, ya.